Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini teman-teman ane mau ngebagin tutorial Yaitu cara mematikan aplikasi startup di Windows PC atau laptop Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan ini dia cara menonaktifkan aplikasi startup di Windows PC atau laptop Baik, sahabat. Untuk cara menonaktifkan aplikasi startup di PC atau laptop kamu, langkah pertama kita masuk ke menu Windows, ya teman-teman. Ya, kita masuk ke menu Windows. Kemudian, di sini ada Shared Program and files Kita ketikkan di sini "Text Manager", teman-teman. Text Manager. Nah, kemudian uh, jika sudah diketik, kemudian kita cari program yang bernama Text Manager ya, teman-teman ya, yang ini teman-teman. Oke, kita masuk ke Text Manager atau kita klik aplikasi tersebut ya, teman-teman. Nah, sahabat, di sini ada beberapa menu ya, teman-teman ya. Kemudian kita pilih saja di sini menu startup teman-teman ya. Kita pilih menu Start Oke. Nah, sahabat, ini dia aplikasi yang berjalan. Secara otomatis, ketika kita menyalakan PC atau laptopnya, teman-teman, ya, ini adalah software atau aplikasi yang berjalan otomatis. Ketika kamu menyalakan Windows atau laptop kamu, teman-teman, nah, teman-teman, untuk cara menonaktifkannya, kita klik software tersebut, ya, teman-teman, ya, kita klik, kemudian kita disable uh, startupnya, teman-teman, ya, kita disable aja startupnya, nah. Ini aplikasi ini sudah, yang satu ini sudah di disable ya teman-teman ya atau dinonaktifkan startupnya. Kemudian untuk aplikasi atau software yang selanjutnya kita juga terapkan ya teman-teman ya seperti yang uh, tadi saya terapkan. Kita disable aja semuanya ya teman-teman ya. Kita disable aja semuanya teman-teman karena ini banyak banget ya. Biasanya kalau uh, kita nyalain Windows pertama kali itu seringkali ngelag atau berat ya teman-teman ya Itu dikarenakan uh, startup aplikasinya banyak yang aktif teman-teman Kita disable aja semuanya teman-teman Agar uh, PC atau laptop kamu berjalan mulus ketika uh, kamu menyalakan Windowsnya ya teman-teman ya Kita disable aja semuanya ya teman-teman ya Oke kita disable. Nah semuanya sudah di disable atau dinonaktifkan aplikasi startupnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman caranya cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Langkah pertama kita masuk ke menu Windows kemudian kita ketikkan di Start Program yaitu Text Manager teman-teman. Kemudian kita masuk ke Text Manager. Kemudian kita masuk ke menu Startup teman-teman ya. Kemudian kita matikan saja aplikasi startupnya teman-teman. Karena aplikasi ini berdampak eh uh, Untuk kinerja nya bisa saja lemot ya teman-teman ya Ketika kamu uh, menyalakan Windowsnya pertama kali teman-teman Nah teman-teman untuk kegunaannya uh, Agar PC atau laptop kamu uh, ketika startup pertama kali Itu tidak mengalami lag atau uh, lama ya teman-teman ya Loading lama gitu lola Nah teman-teman itu dia cara menonaktifkan startup aplikasi di PC atau laptop kamu teman-teman bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan nantikan, dan nantikan juga video-video yang lainnya ya teman-teman ya hanya ada di channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya